Cahaya emas keunguan menyilaukan tiba-tiba meletus dari dalam tubuh lindung seperti seribu sinar warna-warni dari matahari terbit. Sementara 300 tato naga emas keunguan meraung di langit. Tekanan naga yang terkandung dalam raungan naga itu murni dan kuno. Aura Liu Qing bahkan lebih kuat saat dia berdiri di seberang lindong Cahaya hijau menyelimuti daerah itu sementara 800 tato naga hijau berputar-putar di sekujur tubuhnya. Ketika Tato Naga bergerak dan kekuatan yang mengerikan langsung menghantam ruang itu sendiri sampai menunjukkan tanda-tanda distorsi. Semua orang di sekitar duo Lindong sudah mundur. Keduanya jelas mempraktikkan seni bela diri yang mendalam. Dari kelihatannya, mereka tampaknya saling bersaing dalam hal seni bela diri ini. Namun, memang ada celah yang cukup besar dalam budidaya Yuan Power keduanya. Jelas bahwa Liu Qing berada di atas angin mutlak meskipun tato lampu naga hijau mengamuk 300 tato naga emas keunguan tertanam dengan kuat di sekitar Lindong Mereka mungkin kalah dalam hal jumlah tetapi semua orang bisa merasakan bahwa tato naga emas keunguan lebih kuat daripada tato naga hijau muda Sebuah cahaya terang terungkap di mata Liu Qing ketika dia melihat batu seperti Lindong di bawah tekanan auranya dan tersenyum Setelah itu tubuhnya sedikit tenggelam saat dia melemparkan pukulan ke depan Pukulan ini tidak memiliki kemahiran. Namun, 800 tato naga hijau di sekelilingnya meraung ke langit ketika pukulan itu dilemparkan. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar lampu hijau yang tak tertandingi liar dan kekerasan yang bergegas menuju Lindong. Bang, sinar lampu hijau itu mirip dengan naga raksasa saat melesat maju. Selokan besar terbentuk ketika gunung di bawah runtuh, menyebabkan seluruh gunung terbelah menjadi dua pada saat ini. Ukulan dari Liu Qing ini jelas agak sombong. Lindong menyaksikan sinar lampu hijau liar dan kekerasan cepat diperbesar di matanya. Kesunyian melintas di matanya. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Liu Qing ini jelas berusaha untuk menyelidiki pemahamannya tentang keterampilan naga terwujud dari langit hijau. Dia akan diejek oleh Liu Qing jika dia memilih untuk mundur. Mengaung. Pikiran ini melintas dalam benak lindung saat ia menerjang maju sementara cahaya keunguan menyapu. 300 tato naga emas keunguan melaju ke depan dan tinjunya langsung berbenturan dengan sinar lampu hijau yang tiba. Busur cahaya hijau dan keunguan menyebar dari titik kontak. Gunung yang sudah bergoyang di bawah benar-benar hancur oleh gempa susulan. Batu-batu besar terbang saat gunung itu runtuh. Swoosh. Sosok lindung terlempar ke belakang karena kekuatan yang dihasilkan. Namun, jari kakinya menginjak udara ketika energi mental perak putih yang luas dan kuat menyebar dan menstabilkan tubuhnya. Itu juga benar-benar memblokir kekuatan yang menerjang ke arahnya. Memang tangguh, Lindung diam-diam terkejut. Liu Qing memang jauh lebih kuat daripada Komandan Iblis Naga Langit, Liu Tao dan individu panggung samsara biasa lainnya. Jika bukan karena energi mental Lindung telah naik ke tingkat Grandmaster simbol awal, Kemungkinan ia tidak akan cocok dengan Liu Qing. Setelah menstabilkan tubuhnya, Lindung mengangkat kepalanya dan menatap Liu Qing, yang tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa membantu tetapi menangkupkan kedua tangannya saat dia tertawa. Kakak kahlian naga hijau materialisasi surgawi Liu Qing memang kuat. Suatu prestasi yang layak untuk primal Dragonborn. 300 tato naga benar-benar dapat bersaing dengan 800 tato naga aku. Jika kamu berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan aku, akan sangat sulit bagi aku untuk mengalahkan kamu. Petik 2, Liu Qing menatap Lindong. Kebanggaan di wajahnya sedikit berkurang. Segera setelah itu, dia melanjutkan, Tuan Qingzi benar-benar memiliki mata yang bagus. Kakak Liu Qing terlalu rendah hati, jika bukan karena aku memiliki tulang naga primal. Akan sulit untuk melepaskan kekuatan keterampilan naga materialisasi surga hijau sedemikian rupa. Lin Dong tertawa. Mampu mendapatkan tulang naga primal adalah kemampuan itu sendiri. Saat itu, bahkan aku telah gagal setelah pertarungan yang mengerikan dengan orang itu. Yang bisa aku lakukan adalah memilih tulang naga kuno yang lebih rendah. Liu Qing terkekeh dan berkata. Lin Dong tanpa sadar tersenyum. Orang yang dibicarakan oleh Liu Qing adalah Kaisar Naga Enam Jari Sage. Haha, <laughs> tolong jangan marah adik muda Lindong. Ini adalah karakter Liu Qing. Dia akan bertarung dengan siapapun sebelum berbicara terlepas dari apakah dia mengenal mereka. Semua tetua di suku, termasuk pemimpin suku, telah ditantang olehnya. Duan Tao tersenyum maju dan berkata, Lindong kagum, dia dalam hati berkomentar bahwa ini memang maniak pertempuran. Kamu di sini untuk warisan Devoring Master, kan? Lindong dengan cepat tersenyum dan bertanya. hehe. aku telah mendengar pemimpin suku menyebutkan bahwa kamu adalah pemilik simbol leluhur melahap saat ini. Namun, aku juga tertarik dengan warisan guru yang melahap ini. Ketika saatnya tiba, siapapun yang mendapatkannya akan tergantung pada kemampuan seseorang. Liu Qing berjalan sambil tersenyum sambil menatap Lindong. Dia tidak bertele-tele dengan kata-kata, juga tidak menyembunyikan keinginannya terhadap warisan guru yang melahap. Dalam hal ini, kita akan bersaing secara adil, kata Lindong nyengir. Ada terlalu banyak pesaing sekarang. Satu lagi Liu Qing benar-benar tidak masalah. Deklarasi terbuka oleh yang terakhir ini jauh lebih meyakinkan daripada beberapa orang yang akan menikamnya dari belakang. Haha bagus, Liu Qing tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia berkata, tetapi kamu dapat diyakinkan bahwa jika aku benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, aku masih akan membantu kamu. Bagaimanapun, kamu adalah tetua hukuman suku naga kami. Kamu adalah salah satu dari kita. Petik 2, Lin Dong tersenyum. Kesannya terhadap Liu Qing menjadi jauh lebih baik saat ini. Tiga dari empat suku penguasa telah tiba. Namun, suku kunpeng belum muncul. Di samping Lindong, mata Little Martin menyapu tempat itu saat ia berkomentar. Haha, mereka pasti akan datang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kecepatan suku Kunpeng. Mereka akan dapat tiba kapan saja mereka mau. Tetua pertama Zuli tertawa. Ekspresi tetua pertama Zuli berubah ketika kata-katanya terdengar ketika dia menyeringai dan berkata, Bicaralah tentang iblis. Orang-orang ini sangat suka datang dan pergi seperti hantu. Petik 2. Haha. Tetua pertama Zuli berpikir terlalu tinggi dengan suku kunpeng kita. Dalam hal kecepatan, suku Celestial di Martin kamu juga sangat luar biasa. Petik 2. Tawa tiba-tiba menyebar dari langit. Lindong mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, pupil matanya menyusut ketika dia melihat suatu tempat di langit dengan cepat mengubah. Spes terjepit bersama ketika beberapa sosok aneh muncul dari ruang terdistorsi menggeliat. Hanya lima orang yang muncul dari ruang terdistorsi. Pemimpin itu adalah tetua berambut perak. Dia memiliki tubuh kecil, tetapi riak menakutkan yang berasal dari dalam tubuhnya tidak lebih lemah dari Zuli atau Mudi. Ini sebenarnya adalah tetua Kunyuan. Tetua pertama Zuli memandang kelompok itu dan tertawa. Dari penampilannya, dia jelas berkenalan dengan mereka. Apakah ini anggota suku Kunpeng? Lindung juga mengamati lima dengan rasa ingin tahu. Kelompok itu terdiri dari empat tetua dan seorang wanita. Karena itu, matanya dengan cepat berhenti pada satu-satunya wanita. Dia mengenakan pakaian merah, memiliki wajah yang cantik dan bertubuh ramping tinggi. Sekilas, dia jelas cantik. Namun, wajah cantiknya sedingin es. Rambut perak cerah jatuh dari kepalanya. Meningkatkan kebekuan wajahnya yang sudah dingin dan cantik. Selain itu, Lindong paling terkejut menemukan bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh wanita ini agak lemah. Berdasarkan tebakannya, dia paling banyak mencapai tahap kematian mendalam awal. Dia benar-benar berani datang ke tempat ini hanya dengan kekuatan seperti itu. Dia pasti sangat berani. Eh, itu tidak benar. Lindong sedikit mengernyit segera setelah itu. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Iwan power wanita ini mungkin lemah, tapi sepertinya ada kekuatan luar biasa lainnya. Apalagi kekuatan ini sangat akrab. Sementara Lindung mengamati wanita berambut perak berpakaian merah ini. Yang terakhir juga tampaknya telah memperhatikannya, dan matanya beralih ke arahnya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Sebaliknya. Cahaya perak putih melintas di matanya dan riak yang unik langsung ditembakkan ke arah Lindong. Energi mental, mata lindung mengeras ketika riak ini muncul. Dengan jentikan jarinya, energi mental perak putih yang sama tajam keluar dan langsung menghancurkan riak dari wanita itu. Tidak ada suara keras yang muncul ketika dua energi mental yang kuat bentrok. Hanya tubuh mereka berdua yang sedikit bergetar. Wanita ini. Sebenarnya juga ahli yang kuat yang energi mentalnya telah mencapai tingkat Grandmaster simbol awal. Kejutan muncul di mata Lindong. Dia tidak berharap bahwa keindahan es ini akan menjadi Grandmaster simbol awal pertama yang dia temui. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang matanya menunjukkan kejutan. Kekaguman juga melintas di wajah dingin wanita berambut perak-perak berpakaian. Segera setelah itu, matanya menatap Lindong. Terbukti. Dia juga merasakan bahwa energi mental lindung tidak kalah dengan energinya. Haha, <tuhan> sepertinya teman kecil ini berjalan di jalur yang sama dengan gadis itu. Kuning bentrokan energi mental mungkin pingsan, tetapi juga harus diketahui orang macam apa yang hadir. Secara alami, pertukaran rahasia antara keduanya tidak luput dari persepsi mereka. Segera, elder pertama Kun Yuan tertawa dan menatap lindung dengan penuh arti. Gadis, akhirnya kamu bertemu dengan saingan. Kamu membual bahwa kamu adalah orang dengan bakat terbesar di dalam suku kunpengmu dalam seribu tahun terakhir. Tetapi teman muda ini di sini tidak lebih lemah dari dirimu sendiri. Petik 2. Kulit kepala Lindong mati rasa mendengar kata-kata ini. Orang tua ini benar-benar memiliki niat buruk. Jika dimasukkan sedemikian rupa, itu hanya akan mengundang kebencian terhadap Lindong. Lindong melirik wanita berpakaian merah ketika dia memikirkan hal ini. Seperti yang diduga, aura yang membara naik di mata sedingin es yang terakhir. Teman, kita bisa berdebat dengan energi mental jika kamu punya waktu. Wanita bernama Kunling mungkin tampak sedingin es, tapi sepertinya dia sangat keberatan bahwa Lindong mampu mencocokkannya dalam hal energi mental di suatu muda. Karena itu, dia dengan cepat membuka mulutnya dan berbicara. Suaranya mungkin lembut dan menyenangkan di telinga, tapi itu menyebabkan Lindong tertawa getir di dalam hatinya. Kami akan membicarakannya ketika ada waktu. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan setengah hati. Dia saat ini sibuk dengan mendapatkan warisan dari sang guru yang menyelamatkan. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk bermain dengannya? Di sampingnya, tetua pertama Zuli tersenyum ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan. Matanya melihat ke arah Celestial Gale yang penuh dengan kedalaman dataran tandus dan berkata, angin akan melemah besok. Pada saat itu, kita harus mulai menuju ke kedalaman dataran tandus dan menemukan ruang yang hancur itu. Apa yang kamu katakan? Sepakat, kerumunan di sekitarnya berpikir sejenak sebelum mengangguk pada kata-katanya. Lindung berdiri di samping dan menatap orang-orang kuat yang telah berkumpul di sini saat bibirnya secara tidak sadar mengerucut. Kemungkinan hampir setengah dari para ahli dari wilayah Iblis telah berkumpul di sini. Empat suku penguasa, delapan suku raja dan faksi besar terkenal lainnya di wilayah Iblis telah mengirim ahli top mereka ke tempat ini. Sepertinya akan ada kompetisi yang sangat ketat untuk warisan Devouring Master. Tangan Lindung mengepal erat pada saat ini. Dia tiba-tiba mengerutkan kening sesaat kemudian ketika matanya beralih ke ruang kosong tertentu. Dia sepertinya merasa bahwa mereka sedang diamati sepersekian detik sebelumnya. Perasaan ini telah menghilang dalam sekejap, dan bahkan Lindung tidak bisa memastikan apakah dia salah. Jadi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa, tapi ada sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1162, memasuki dataran sepi, angin kencang yang kuat di bagian utara wilayah iblis itu sangat dingin dan tajam. Selama periode waktu tertentu, angin kencang akan membentuk prahara. Selain itu, kekuatan dari prahara ini bahkan akan menyebabkan ekspresi ahli panggung samsara berubah. Oleh karena itu, meskipun ada semakin banyak individu yang kuat menuju ke dataran terpencil ini, ada beberapa orang yang berani menerobos masuk. Itu terutama setelah mereka mendengar pekikan tajam dan sengsara dari beberapa individu yang ceroboh, yang berusaha masuk karena mereka tidak mampu menekan keserakahan di hati mereka. Oleh karena itu, banyak dari mereka memutuskan untuk menekan keserakahan mereka dan menjadi berhati-hati, karena mereka dengan patuh menunggu angin kencang melemah. Kelompok besar lindung tidak secara serampangan menerobos masuk juga. Selain itu, ketika kelompok dari suku naga dan suku marten Celestial Iblis semua mengikutinya, itu menyebabkan kelompoknya tampak termegah. Namun, Lindong tidak berani berpuas diri karena ini. Ini karena sekarang dia telah maju ke Grandmaster simbol awal. Energi mentalnya yang kuat memungkinkannya untuk secara samar-samar mendeteksi keberadaan menakutkan tertentu dalam lautan aura ini. Berusaha menonjol sekarang jelas langkah bodoh. Semua individu yang kuat di dataran terpencil menekan keserakahan mereka saat mereka menunggu dengan tenang. Penantian ini akhirnya berakhir sekitar tengah hari pada hari berikutnya. Ini karena semua orang bisa merasakan bahwa angin kencang yang tajam, yang meresapi dataran yang sunyi, akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Bas-bas, berbagai suara mendengung melonjak dari semua arah seperti air banjir. Dataran sepi ini, yang awalnya terlihat cukup teratur. Sekali lagi pecah dalam kekacauan. Sementara itu, mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika angin kencang melemah, keserakahan mereka, yang sebelumnya ditekan dengan kuat oleh mereka, sekali lagi tumbuh seperti rumput liar. Ini akan menjadi kacau ketika dia melihat adegan ini. Lindong menurunkan matanya dan berkata dengan suara lemah. Orang-orang ini masih meremehkan galaksi surgawi di wilayah paling utara. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akhirnya akan meninggal di sini. Tetua pertama Zuli menggelengkan kepalanya dan berkata, di masa lalu, aku datang ke tempat ini dan menemukan Celestial Tempest. Pada saat itu, meskipun aku sudah berada di tahap samsara, aku masih terluka parah. Setelah aku berhasil melarikan diri, Aku harus menghabiskan beberapa tahun memulihkan diri untuk mengeluarkan angin yang telah menyerang tubuh aku. Petik dua. Ketika Lindung mendengar ini, meskipun dia sudah siap, ekspresi serius di matanya menjadi lebih suram. Lagi pula, dia tidak akrab dengan tempat ini. Terlebih lagi, meskipun dia tahu bahwa angin di tempat ini sangat kuat, dia tidak menyangka mereka akan sekeras ini. Selain itu, ada banyak binatang iblis yang berasal dari zaman kuno di wilayah paling utara yang sepi ini. Meskipun binatang iblis ini tidak terlalu cerdas, mereka memiliki konstitusi yang unik dan sangat sulit untuk dihadapi. Sudah waktunya untuk memasuki dataran yang sunyi. Mari kita siapkan diri kita. Kita harus mengambil keuntungan dari kerumunan karena itu akan membantu untuk membubarkan kekuatan galas surgawi. Mereka juga dapat membantu kita menghadapi binatang iblis di dalam. Liu Qing melihat ke kejauhan dan tertawa. Meskipun dia adalah seseorang yang suka bertarung, dia tidak suka membuang energinya secara tidak perlu. Selain itu, dia jelas tahu seberapa kuat gales surgawi. Karena itu, dia tahu bahwa akan sangat merepotkan jika dia tertangkap oleh mereka. Mata lindung juga tampak jauh di tempat itu. Dia melihat bahwa Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya telah meletus. Setelah itu, banyak figur cahaya ditembakkan dengan cara seperti belalang sebelum mereka menyerbu ke dataran terpencil yang dipenuhi dengan angin kencang yang kuat. Saat ini masih ada beberapa tangisan menyedihkan yang dipancarkan secara samar-samar, namun mereka sangat pingsan dan hampir tidak terdengar karena banyak raungan di belakang. Suku sembilan Phoenix akan segera bergerak. Berdiri di sampingnya, Martin kecil tiba-tiba berkata. Setelah itu, Lindong melirik dengan sudut matanya dan melihat bahwa sekelompok cahaya tiba-tiba muncul di tangan sesepuh pertama mudi dari suku sembilan Phoenix. Setelah klaster cahaya itu menghilang, itu benar-benar berubah menjadi kipas berwarna hitam. Kipas itu ditutupi dengan simbol kuno. Selain itu, setiap kali dia mengepakkan kipas itu. Kekuatan misterius akan dipancarkan, dan itu akan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Fan menekan iblis bulu feathers, lindung sedikit terkejut ketika melihat ini. Item itu berada di peringkat ke-14 pada peringkat objek ilahi kuno, dan telah membunuh banyak imo selama era kuno. Tanpa diduga, objek ilahi seperti itu benar-benar mendarat di tangan suku 9 Phoenix. Suku 9 Phoenix suka mengumpulkan benda-benda suci kuno. Oleh karena itu, mereka memiliki banyak harta di suku mereka. Tetua pertama Zuli berseru tanpa sadar setelah melihat kipas hitam di tangan Mudi. Heh, benda yang benar-benar kuat pada peringkat objek dewa kuno adalah yang berada di peringkat 10 besar. Hanya barang-barang itu yang dibuat secara pribadi oleh simbol leluhur. Yang lain mungkin kuat, tetapi mereka masih kurang dibandingkan dengan 10 item top. Lindong mengerutkan bibir dan berkata, ya Sepuluh item teratas pada ranking objek ilahi kuno memang merupakan objek ilahi kuno terbaik. Namun, berdasarkan apa yang aku ketahui, leluhur simbol hanya menciptakan sembilan dari mereka. Tetua pertama Zuli merenung sebelum berbicara. Oh, Lindong berkedip. Kemudian, dia dengan cepat bertanya dengan suara penasaran. Objek ilahi kuno pamungkas peringkat atas tidak diciptakan oleh simbol leluhur. Kalau begitu... Apa sebenarnya itu? Petik 2, ini, aku tidak tahu. Tetua Zuli tertawa pahit. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari teks-teks kuno di sukunya. Objek ilahi kuno ulung tertinggi berperingkat sangat misterius dan tak terduga. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa sebagian besar ahli yang kuat di zaman kuno tidak tahu banyak tentang hal itu juga. Keingin tahuan di hati Lindong tumbuh. Namun, ini bukan waktunya untuk membahas hal ini. Mudi meliriknya dan terkekeh setelah dia mengeluarkan *Heaven Feathers*. Devil suppressing fan kemudian yang terakhir tersentak pergelangan tangannya sebelum kipas hitam memancarkan penghalang cahaya hitam. Berputar hitam hadir di penghalang itu, dan fluktuasi dari berputar itu cukup mirip dengan galaksi langit di dataran terpencil. "Ayo pergi!" Mudi mengeluarkan teriakan rendah. Penghalang cahaya hitam mengambil anak buahnya sebelum mereka langsung memasuki dataran terpencil. Yang dipenuhi dengan angin kencang yang kuat Haha, Zuli, kita juga akan bergerak dulu Tetua pertama dari suku Kunpeng, Yuan, Juga tertawa keras dari jarak yang cukup dekat Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah tetua pertama Zuli Segera setelah itu, ruang di depannya menjadi terdistorsi Sebelum mereka berlima mengambil langkah maju dan menghilang secara misterius Suku Kunpeng dilahirkan dengan kemampuan untuk merobek ruang. Betapa beruntungnya, tetua pertama Zuli tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu, dia berkata, ayo pergi juga. Setelah dia berbicara, dia siap untuk bergegas keluar langsung. Namun, dia dengan cepat dihentikan oleh Lindong, yang terakhir tersenyum sebelum dia mengepalkan tangannya. Kemudian, sebuah istana kuno miniatur muncul dalam sekejap. Tetua pertama. Tidak perlu terburu-buru. Suku sembilan Phoenix memiliki harta mereka sendiri dan aku juga. Kita bisa bersembunyi di dalam istana ilahi misteriusku. Terlepas dari seberapa menakutkan gales surgawi, mereka tidak bisa menyakiti kita. Selain itu, ini akan memungkinkan kita untuk menghindari melelahkan kekuatan Yuan kita. Kata Lindong sambil tersenyum. Istana ilahi yang misterius menempati peringkat ke-10 pada peringkat objek dewa kuno. Tetua pertama Zuli memiliki penglihatan yang luar biasa dan dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Segera, sedikit kejutan muncul di wajah Manula itu. Memang, Lindong tertawa. Dia melambaikan tangannya sebelum Istana Ilahi Misterius berkembang dengan angin dan tumbuh hingga beberapa ratus kaki. Lindong adalah orang pertama yang bergegas masuk. Setelah itu, Little Marten, Little Flame dan sisanya mengikuti. Haha. Ini jauh lebih nyaman. Kami secara alami harus menggunakannya. Petik dua. Liu Qing juga tertawa terbahak-bahak, bersama dengan Duan Tao dan yang lainnya. Mereka masuk juga. Tetua pertama Zuli juga tersenyum sebelum dia mengikuti di belakang. Setelah mereka semua masuk, lampu terang meletus dari atas istana ilahi misterius. Setelah itu, suara gemuruh muncul sebelum itu menyerbu ke dataran sunyi di depan tak terhitung pasang mata iri. Setelah kelompok lindung pergi, para ahli yang tersisa juga mulai melepaskan berbagai teknik. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh tempat, memberikan penampilan yang penuh warna. Sementara itu, dataran tandus yang semula sepi juga menjadi sangat hidup. Sementara berbagai ahli sedang mengisi kedataran sunyi, ruang di puncak gunung di luar dataran sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera setelah itu, Jejak-jejak hitam gelap dan pekat muncul keluar sebelum mereka langsung berubah menjadi sosok hitam buram. Ketika sosok hitam itu melihat pemandangan spektakuler di dataran terpencil yang jauh, senyum kejam muncul di sudut bibirnya yang tertutupi di bawah kabut hitam. "Gos abis, King!" suara acuh tak acuh dipancarkan dari dalam kabut hitam. Segera, ruang di belakangnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera setelah itu, sosok hitam lain muncul. Sosok hitam ini membungkuk dengan lembut setelah dia muncul dan sikapnya sangat sopan. Informasi telah menyebar agak cepat kali ini. Dengan peristiwa besar yang terjadi di wilayah iblis, bagaimana mungkin penjara iblis kita tidak terlibat? Sosok manusia kabut hitam itu berkata dengan senyum tipis. Kursi ke-10 Raja, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya ahli tahap reinkarnasi tidak dapat memasuki ranah Devouring Master. Sosok hitam bernama Ghost Abyss King dengan lembut bertanya, "Haha. Tanganku mungkin diikat jika tuan yang melahap itu hidup. Sayangnya, dia sudah mati. Karena itu, apa yang bisa dia lakukan?" Petik 2. Sosok kabut hitam itu tersenyum tipis. Mata tanpa emosinya menatap ke pemandangan yang jauh sebelum dia tertawa pelan. "Saat ini, ada banyak ahli top dari wilayah iblis yang berkumpul di sana." Aku ingin tahu seberapa lemah daerah iblis jika kita membunuh mereka semua. Petik 2. Hehe. Teknik tensit King luar biasa. Orang-orang ini adalah semua elit dan pilar berbagai faksi di wilayah iblis. Jika mereka semua lenyap, itu mungkin akan sangat menyakiti faksi-faksi itu. The Ghost Abyss King tertawa dengan kejam. Apalagi, jika kita memasuki ruang yang hancur Bahkan para ahli tahap reinkarnasi di wilayah iblis tidak akan dapat mendeteksi apapun. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bertindak. Petik dua. Sosok kabut hitam itu mengangguk. Kemudian dia bertanya, kita harus memiliki cukup orang untuk perjalanan ini. The Ghost Abyss King tertawa pelan. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum ruang di sekitarnya berdesir. Kemudian tiga sosok hitam lainnya muncul. Selain itu. Riak-riak di sekitar ketiganya tidak sedikit lebih lemah dari miliknya. Heaven Illusion King, Art Illusion King, Darkness Abyss King, menyapa Raja Kursi ke-10. Tiga sosok itu membungkuk ke arah sosok kabut hitam pada saat mereka muncul. Mereka bertiga semuanya adalah Raja Imo Dengan kata lain, ada total empat ahli tahap reinkarnasi asli. Ya, aku pikir ini sudah cukup. Sosok kabut hitam akhirnya tersenyum samar ketika melihat ini. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya sebelum menghilang dengan cara yang aneh. Haha, penjara iblisku sudah merendah selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang hebat. Suara bergumam dingin yang tak berujung perlahan-lahan menyebar di seluruh tempat setelah mereka menghilang. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.